Hello guys, selamat datang di channel Tutorial Official. nah Di video kali ini ane mau ngebagi tutorial yaitu cara membatasi data hotspot di HP Infinix ya guys ya. Tapi sebelum lanjut kita ke pembahasannya atau ke tutorialnya nih, bagi kamu yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official. Dengan cara menekan tombol subscribe Nah sahabat ini dia Cara membatasi hotspot di hp infinix Baik sahabat Untuk langkah yang pertama Kita masuk terlebih dahulu Ke pengaturan ponsel ya guys ya Baik jika sudah masuk Kemudian kita scroll ke bawah ya guys ya Dan di sini kita masuk ke menu Hotspot dan berbagi jaringan Kemudian, di sini kita masuk ke hotspot pribadi, dan di sini kita masuk ke pengaturan batas data satu kali, ya guys. Ya, nah, sahabat, di sini kita aktifkan batas data satu kali, kita aktifkan yang ini, ya guys. Ya, kemudian di sini ada batas data, yaitu batas internet yang ingin kamu bagikan, sahabat. Nah, sebagai contohnya. Di sini saya akan membatasi pengguna uh, yang menyambung ke HP Infinix ini cuma 50 MB saja, guys. Kemudian kita klik OK untuk membatasinya, ya, guys ya. Kemudian di sini saat terlampaui hanya beritahu kita klik saja yang ini. Kemudian di sini saat terlampaui kita uh, aktifkan, matikan dan beritahu kita klik yang ini, ya, guys ya. Kemudian jika sudah disetting seperti ini maka secara otomatis uh, HP yang lain yang menyambung ke hotspot kamu akan dibatasi cuma 50 MB saja, guys. Dan kamu di sini bisa uh, mensetting berapa MB yang ingin kamu batasi ya, guys ya. Contohnya 60, 680 MB juga bisa, ya, guys ya. Sampai bisa beberapa Giga juga bisa ya, guys ya.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 Cara membatasi hotspot di HP Infinix, ya guys, ya, dan sampai jumpa lagi di video tutorial-tutorial berikutnya.